Pai, eh, kura temenan arus tukang beresigul. Jenis barangnya bu Nen, tapi tak tuku. Lagi percaya tak kok? Pak Babin, sedot tukang motor kura api ki. Wah, tapi ki banjirnya boros buat tuh. Soalnya motor kura selawas boros banget. Tenang boy, masalahnya aku nganggu Iki. Klinos, menghemat bahan bakar, memperpanjang usia oli dan menghilangkan kerak di mesin. Ah, klinos usia banjir wih tanos bune, gue yang ngeluarin korang dari barangnya dol jangan saya ngakas yang dodol aku juga dodolan klinos pak Babin. wah, pasir gede klinos tuh. nah kalau sampeyan lima juta baik Kudu motor itu, aku raja tuh ke Aku aku tuh klinos baik penghemat bahan bakar, iseng ke motorku sing lawas wah, jadi gue raja tuh ke motor, gue pak bapin orang Martin, motor irit ngangguk linos layu-layu ragu klambi. motor ora payu rasi terap.